Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti, selamat datang di channel Perindu Surga. Doa ketika ada barang yang hilang, agar segera ditemukan. Ingat, bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup seorang mukmin. Semua kondisi perasaan yang dialami, bisa berpeluang menjadi sumber pahala baginya. Sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya baik, dan karakter itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan demikian itu lebih baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, dan demikian itu lebih baik baginya. Hadis Riwayat Muslim, al baihaqi dan Ahmad Ketika mendapat musibah kita meyakini bahwa setiap detik musibah, Resah, atau sedih yang kita alami, semuanya akan membuahkan pahala, selama kita siap bersabar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi Salallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap Muslim, baik rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Hadis Riwayat Bukhari 5.641 Dari Umar bin Kasir, dari Ibnu Umar radhiyallahu Anhu, beliau menjelaskan amalan ketika kehilangan barang. Dia berwudu, kemudian salat dua rakaat, setelah salam lalu mengucapkan syahadat, kemudian berdoa. Ya hadiyah alayya, Ya Allah, zat yang melimpahkan hidayah bagi orang yang sesat, yang mengembalikan barang yang hilang. Kembalikanlah barangku yang hilang dengan kuasa dan kekuasaanmu. Sesungguhnya barang itu adalah bagian dari anugerah dan pemberianmu. Sebagian ulama berkata, barangsiapa kehilangan sesuatu lalu ia membaca, ya hafiz, sebanyak 119 kali, tanpa ditambah atau dikurang kemudian membaca bagian surat Luqman ayat 16 berikut. Ya bunyiya innaka fi Sebanyak 119 kali maka Allah akan mengembalikan barang yang hilang tersebut dan menjaganya insya Allah, dengan izinnya barang tersebut akan kembali lagi. Jangan lupa berwudu, menghadap kiblat dan membaca basmalah. Silahkan diamalkan bagi yang kehilangan. Insya Allah, dengan izinnya Allah permudahkan untuk mendapatkannya kembali.